Oke okay, guys, jadi saya so, janji aku ya waktu kemarin Yang sebelas uh, main top satu aku Jadi uh, aku janji akan bakal hari itu Tapi jadi guys, ternyata paketnya datang uh, kemarin Hari Sabtu Nah guys, jadi ini yang pertama duluan datang. Jadi satu hari itu mereka berdua datang guys Jadi ini yang datang pertama, Yang ini datang yang kedua Jadi yang ini datangnya jam 12 jam 12.52 kalau yang ini jam jam 3.46 oke okay guys selesai kita buka yang ini ya guys yang apa yang paket pertama -pak yang kita taruh. ini sini aja oke okay guys jadi yang ini adalah paket dari dari eh uh, hair by hair by uh, Original Tour. Jadi aku tuh beli sisir gitu di sini. Saya sisir aku yang uh, yang itu yang aku sering pakai itu itu udah rusak gitu guys, kayak apa tuh yang untuk sisirnya itu yang apa yang kayak tusuk-tusukannya itu sisa ke bawah gitu. Jadi aku beli sisir dan tempat untuk kayak eh uh, uh, kayak untuk naruh sisi, apa sabun gitu. Saya nah, kan yang kan sering ke Bandung, jadinya sering apa ke Bandung, jadinya aku harus sewa itu. jadi aku udah siapin gunting, jadi kita buka. Nih total, saya aku kasih tahu ya harganya. Karena waktu aku beli itu lagi flash sale. Ya jadi kita buka, ini dia sisirnya. Kok datangnya cuma satu ya guys? Apakah yang yang apa, yang apa beli tiga tuh guys? Yang mana? Eh, Itu sini? Oh iya guys ada di sini ya Coba. <laughs> jadi aku beli tiga barang di apa di herbay Original Store jadi yang pertama aku beli sisi traveling ini dia sisi travelingnya, dia tuh kayak kayak bedak gitu kayak tempat kosmetik tapi dia bisa dibuka kayak gini, dan ini kan kayak ada karetnya gitu, kalian tinggal tekat oke okay. boleh tekat ke atas, kalian jadi saya sih di sini, ini enak, bahannya tuh ini karet, tapi kayak kasar gitu dia, mungkin ya, yang aku terlalu aku suka ya. Aku suka, tapi dia tuh kayak kasar gitu loh ininya karet karetnya tuh kasar, jadi nggak enak. Jadi kalau saya di sini pun, di sini enak. Maaf ya aku gak bisa cuman disisi, aku okay, guys, aku belum coba cicipinnya, aku angket lah. Oke guys, di sini juga ada kacanya. Oke. Okay. Bagus Harganya 9.000 uh, 9.000 aja kurang banget ya. guys Kalau bisa di mall kayaknya 30.000an atau enggak 50000 atau enggak 100.000an Dan ini guys Tempat yang aku kayak ngaro sisi ratu sabun Tapi yang kecil kayak gini Gini hmm, banget Kalau yang ini kebetulan Oke okay, guys selesai kita buka Ini ganyaku gede ternyata kecil Harganya ini sembilan belas sembilan belas 20000 sembilan ratus dua puluh ribu. Jadi ini guys, kecil, kecil banget, kecil kita buka. Tapi ini cute banget guys, tuh so, ada ini sedikit tuh Ada kayak sprinkle screen, sprinkle-nya gitu ada sprinkles. Menarik banget, cute. Ini juga bisa ditaruh nih, terbuat guys. Dinding juga lumayan. Oke okay, guys, langsung aja kita uh, yang ketiga. Ini uh, dia tuh apa? Sisi yang biasa gitu, kayak gini dia gede. Uh, harganya 11.900. Nanti mahal ini, gak siapa ini? Murah banget, hanya ada flash, flash sale. Flash sale, Ado guys, ini enak banget. Oke, aku yang biasanya. Oke okay guys, aja kita kena paket. Oke guys, sampai deh kita ke, uh, paket. Okay guys, kita ke paket yang kedua. Jadi paket yang punya itu Oke, ini paket itu, Dua, aku beli di, beli di, uh, namanya adalah, hmm, aku lihat dulu, uh. jadi aku beli di, da, beli di, ini di style official, style official, jadi ini datangnya 15 April, jam tiga, jadi saja kita, buka. ini paket dari JNE enggak tahu oke sampai di guys dari kota Batam jadi uh, paket ini dari kota Batam Batam tuh nggak murah banget guys barang-barangnya Jadi lucu-lucu uh, jadi total harganya aduh seratus dua belas triliun oke okay, guys sampai kita tuh Coba kita buka. Jadi Oke, guys. Misalnya ada lagi yeah. okay. Charger HP lucu banget, kayak ada karakternya gitu. dia adanya 17.500, lucu banget, lucu banget. Ada, dia, dia tuh kayak ada yang untuk uh, apa? Ini, apa Apa ya namanya guys. Uh, Yang untuk kayak biar chargingnya yang gak berantakan nih. Caroking itu maksudnya tuh casingnya gitu, jadi chargernya masih di kita. Jadi ini guys, ini dia tuh yang ada paketnya gitu. Itu ada paketnya gitu ada headset, ada apa semuanya ada. Jadi, ini tuh yang uh, yang Oke, okay, jadi yang ini itu uh, Ada, apa, fungsinya adalah Untuk uh, Biar uh, Pas Casan kita, yang untuk kitunya Yang kabelnya itu uh, Gak rusak Ini ada ini Ini tuh ada yang untuk, untuk Kabel casan Ada juga untuk uh, Headset Ada juga untuk Pokoknya itulah ya guys, sama yang ininya itu fungsinya adalah yang untuk apa yang untuk colokin ke HP yang kita pastikan. Oke langsung ya guys kita ke paket yang kedua yaitu adalah kaos kaki. Jadi ini tuh aku gak pilih yang ini tapi ini kan random ya, jadi ini gak ada pilihan jadi ini tuh dikasih sama yang menjualnya tuh random. Jadi aku dapat yang bintang kayak gini. Ini tuh kaos kaki perempuan ya. Di belakangnya ada logo Nike. Iya bagus. Aku bayarnya harganya. Uh. 1000 aja. Kalau yang ini tadi 17.500, 17.000 ya, 500. satu buku memang kecil, notebook, animal, guys, kenapa ya, gada yang nama gada aku, pokoknya kayak nama gada aku, nah, jadi nama gada aku itu namanya Papa aku, jadinya Dikasihnya laki-laki, tapi apa ya, ini kan semuanya perempuan nih. Guys, aku dapat yang dinosaurus, ini apa ya, dinos, naik mobil, tapi warnanya ungu juga, siapa <tuk> ya, tapi Yang apa ya akan jadi beli juga. soalnya ini tuh aku langsung milih jadi ini random. Mau yang ini? Itu enggak. Ini, ini enggak. Jadi yang keduaan adalah 500 kalau yang ini harganya 6000 yang ini 7 .500. Yang ke 10 Aku ada Thank you.